So guys, balik lagi bareng gua dan Andre Molana di game Acnec ya di video kali ini kita berada di server Aknek CN ya Yang mana itu ada banner baru, operator baru, dan event baru yang benar yang bernama itu sur sur bagaimana cara bacanya sur suteru eh, sur surter surter atau surti gue bang nggak tahu juga itu bagaimana cara bacanya susah amat itu bacanya ya nah nah ini dia namanya operatornya ini operator guard ya operator guard tapi dia operator guard ini semacam ifrit ya yaitu lurus saja deh itu ya tidak Nah, ini ada skinnya lagi yang gua permasalahkan ini. Kenapa yang sk dapat skinnya ini operator baru? Eja kapan, weh? Operator lama itu kapan eja? Siapa lagi? Nah, operator ini yang dapat gratis dan ini oke, okay, oke. Okay, oke. Okay, oke, okay, ini dapat. Nah, dan ada lagi nanti itu uh, rerun skadi ya. Eh rerun Grani maksudnya Grani. Dan itu setelah event ini, oke okay, banner standarnya, dan ini wait bentar, nih, kenapa ada lagi ya? Padahal gua aku nama loh, ya sudah kita tanpa banyak bacot lagi. Oh iya, gua lupa ini suaranya bos, oke okay, suaranya sudah ya. <tuh> <tuh> kita kecilkan sedikit nah gini saja udah cukup ya Oke sudah selesai ya Ya sudah lah kita langsung saja ya Apakah kita akan mendapat entar kalau nggak salah ini ada ini kita gratisan dulu ada dua mantap beli saja dua-duanya anjing ke okay. dan ini di sini aduh ngomong lagi dong oke okay. nah kita claim lagi dan ini retro ini biasanya ini retro di didapatkan kalau kalian itu uh, rerun ya operat uh, itunya eventnya dapat riran itu kalian dapat langsung Oke okay. kita mulai yang pertama apakah kita akan mendapatkan di urutan pertama sur sur suteru atau surto atau apalah itu sebutannya oke okay, bintang putih bintang putih lagi dong oke okay, apakah yang kedua bismillah semoga saja eh ini buat perasaan yang baik ini, ya tapi kita harus uh, apa kita harus positive thinking kita bisa dapatkannya ini gua cuma bisa sekali doang karena gua enggak bisa apa ya kalian tahu lah player CN ini tidak bisa prepare ya jadi tidak bisa disamakan dengan i nya ya gua ini takut-takut -taku ini biasa gacha mau abisin gua takut itu event selanjutnya itu nanti ada operator limited. Aduh, itu yang bikin gua masalah itu. Oke, okay, semoga saja yang gua permasalahkan ini, ini red off-nya ini, eh, red up-nya ini, kenapa ada Elysium lagi, cuy? Kenapa ada Elysium lagi? Ya ampun bintang 5 lagi tuh. Ini gua dapat bintang 5 dari kemarin ya. Ast top Siapa lagi? Oke. Okay. Kenapa gua jadi kepengen ya? Itu tadi 12 ya kan? 12. Oke. Okay. Ya sudah. Kita 13 sampai 15 kali ajalah. 13. Ini ke-13. Oke. Okay tidak dapat sepertinya nah ini Nina nah gua beritahu kalian ini, ini red opnya kenapa ada dia lagi elcium itu gua udah sampai poten 6 ya di w kemarin itu udah sampai poten 6 nih kenapa ada dia lagi bangsat <laughs> si bangsat tuh ada lagi dong Oke okay. ini yang 14 ya Selamat no, not no, Oke, okay, kita sampai 15 saja. 15 belas, Jun gua pakai juga itu random gua ya. Wait, no. man, oh, oh my god. Oke, okay. kita jadi 20 kali ya, 20 kali di banner ini nah ada 40 ternyata bye bye serti kuning bye bye gua enggak tahu itu kedepannya ada operator apa lagi ya please lah please please please gua pikir di server CN ini bagus ya kalau pada subuh hari ternyata malam hari sepertinya ya subuh hari itu tidak ada apa-apanya Oke okay, bintang 4. Rope dong Dan selanjutnya ini surter ini kapan? Please lah. Gua apa itu namanya? Uh, di Game Press itu kan ada simulator-simulator itu ya. Itu gua cobain nih doi di banner surter itu ya. Itu ya ampun. Kagak dapat, susah cuy. Banner ini susah, dapat bintang 6-nya itu susah. Weh Baru aja gua bilang coy Astaghfirullahaladzim Ini kelima belas ya Eh, enam tujuh belas Mantap Sekali bang Coy, coy. <laughs> Baru saja gua bilang ini Ini ke tujuh belas ya Terima kasih akhirnya -akhir. Kita dapat Siapa namanya tadi Surter Surter yeah. Eh, surto Eh, surto Ya, yeah. yeah. semacam itulah sebutannya ya Terima kasih setelah menonton video ini, kita coba nanti itu di video next video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari channel-channel gua ya. Eh video-video gua yang lainnya karena gua di sini di channel ini akan memberikan informasi-informasi mengenai Aknaik server CN atau operator gitu ya. Oh ya dan tambahannya lagi gue baru ingat ini Ini katanya ini ada semacam update baru Gue gak tahu itu update-nya apa Oh nah ini dia update-nya Update-nya kalian bisa memperbesar kayak gini cuy Eh kayak mana sih Nah ini bisa kalian gerakin-gerakin Nah ini dia update nya Nah oh ya ini nah Ini ini Ya ampun Kita bisa melihat Bentar-bentar kita bisa melihat ini Kita bisa melihat Wah Wah, wow, men, sedikit mulus oh bentar. Ini, bentar, bentar, bentar, bentar. Di mana Anda, nah, ini dia. Subhanallah. Wah, ini mantap sekali bos Ini mantap sekali. Uh, oh oh ho ho. Oh, ha, ha, ha. Terima kasih, oxnek. Ini dia uh, updatean terbaru. Wadaw, wadaw, wadaw, wadaw. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.